Wah wadidaw teman-teman kita langsung dapat bintang laut nih teman-teman wow bintang lautnya warna orang matanya bulat murah senyum nih bintang lautnya yuk kita coba apakah bintang lautnya bisa berbunyi wow suaranya cuma segitu itu teman-teman yuk kita simpan wow kita berburu hewan laut hari ini teman-teman kita cari lagi ya teman-teman ada di mana dirimu? Wow. wow! Kita dapat sesuatu lagi nih, teman-teman. Sepertinya kita dapat ikan cantik. Wow! Cantik sekali warna ikan ini. Ikan ini ada warna hijau, merah, dan putih. Wow. Seperti 17 Agustus ya? Wadidawa kita simpan, bosku kita cari lagi nih bos Q hari ini kita sudah dapat dua nih kita cari ikan lagi ya wow berburu hewan laut seru juga nih teman-teman wow sepertinya aku melihat sesuatu nih teman-teman wow ada bintang laut di sini bersama batu karang wow kita ambil bintang lautnya ya teman-teman wow cantik sekali wow kita simpan lagi bos Q Wow, berburu mainan hari ini sangat menyenangkan teman-teman. Ayo kita cari mainan lagi. Wow, di sini wow ada airnya tuh teman-teman. Wow, seru sekali berburu mainan hari ini. Wow, sepertinya aku mau sesuatu. Wow, kita dapat langsung tiga mainan teman-teman. Yang pertama ada warna biru nih teman-teman yuk kita simpan yang kedua kita tolongin dulu nih wow cantik sekali ikannya kita dapat ikan warna kuning dan yang satunya kita dapat ikan warna merah muda cantik sekali ikannya wadidawadidiu berburu hari ini sangat menyenangkan teman-teman kita langsung dapat banyak mainan nih teman-teman Wadidah wadidu kita cari lagi. Wah, wow. wih apa aneh teman-teman. Wow, sepertinya kita dapat sesuatu. Wow, kita dapat bebek sepertinya teman-teman. Wow, kita dapat bebek angsa betina teman-teman. Wow, ya, sepertinya dia terdampar di sini. Kita tolongin ya teman-teman. Ayo kita cari mainan lagi. Berburu hari ini teman-teman. Wow luar biasa. Cari lagi teman-teman. Kita cari mainan lagi. Oh Aku mau lagi teman-teman. Kita menemukan mainan lagi nih teman-teman. Wow. Ikannya cantik sekali teman-teman. Wow ikannya warna orange nih teman-teman. Ayo kita tolongin. Oh, seru sekali teman-teman berburu hari ini. Jangan lupa ya teman-teman. Like dan subscribe. Dadah.